Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil Assalamualaikum alhamdulillah wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allah Ta'ala fi kitabil karim Qul a'udzu bi Rabbil najim Qul in a'udhu billahi sanakum wa absarakum wa khutama ala gulubikun man ilahum wairullahi ya'atikum bihir undurka ibanu syariful ayati summa hum yasifun shodhaquallahu alim hadirin hadirat bapak ibu jemaah wajian yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa berupa sehat imannya sehat Islamnya sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan segala pemberian Allah yang diberikan kepada kita kita manfaatkan untuk silaturahim tolaful ilmi dan intikaf di masjid ini jadikan oleh Allah sebagai sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan khusmul khatimah. Amin. Para bapak dan ibu udara saya akan menyampaikan beberapa ayat yaitu di Qur'an surat Al-An'am, surat 6. Di ayat 46 takut oleh Allah Siapa yang akan bisa mengembalikan penglihatan dan pendengaran itu? Tidak ada. Ini menguji keimanan seseorang. Allah menyatakan kul araitum Katakan ya Rasul Aro'aitum in akhodaillahu samakum. Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran. Jadi, dakwah Rasulullah kepada umatnya pada masa itu, bapak-bapak sekalian. Dan ayat ini juga untuk kita agar supaya menggunakan akal kita dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan yang tidak terhingga itu jadi Rasulullah disuruh menyatakan kepada mereka suruh menerangkan kepada Rasulullah jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan, serta menutup hati wa ala dan Allah menutup hati mereka hati kamu man ilahun wairullam tanyakan ya Rasul siapakah Tuhan selain Allah Tuhan selain Allah yang Bisa mendatangkan Bihi Yang mengembalikan kepadamu Yang mengembalikan pendengaran Mengembalikan Penglihatan Dan hati Bapak Ibu sekalian Kalau kita dapat melihat Itu belum tentu penglihatan kita ini bisa berfungsi kalau kita bisa mendengar ya, mendengar sesuatu belum tentu pendengaran kita ini berfungsi kan ada banyak ayat yang menyatakan ini sumum hukmun umyum bahum, layi bersiru. Di ayat itu, di awal-awal di surat Al-Baqarah ya Di situ disebutkan Di ayat 18, sumun mereka tuli Bukmun mereka itu bisu Umyun mereka itu buta Tuli, bisu, buta, bukan berarti orangnya tidak dapat mendengar bukan mereka tidak dapat melihat bukan kalau mereka bisu bukan berarti wonge guys ngomong bukan yo lancar pendengarannya normal penglihatannya juga normal tapi dikatakan oleh Allah bisu tuli buta itu dalam rangka apa artinya bisu itu dia tidak bisa berkata baik tuli pendengarannya tidak dapat mengambil pelajaran dari syariat islam buta matanya dapat melihat tapi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurut Allah kalau sudah demikian fahumlah yarji'un maka mereka itu tidak akan bisa kembali kepada yang benar Jadi mau kembali ke benar gak bisa Karena bisu, karena tuli, karena buta Ini adalah jiwanya, Pak Jadi kalau mendengar itu pendengarannya Penglihatannya Sama dengan di ayat ini tadi Kalau Allah mencabut pendengaran. Kalau Allah mencabut penglihatan. Kalau Allah menutup hati. Hati kamu dicabut. Pendengaranmu dicabut. Penglihatanmu dicabut. Ya Rasul, suruh menerangkan kepada kamu. Siapa Tuhan selain Allah yang kuasa. Mengembalikan kepada kamu. Tidak ada kamu. Sekarang jangan berupa pendengaran pendengaran itu jiwa kan, jiwanya dengar itu tidak bisa dioperasi bapak. kalau kuping bisa dioperasi kalau pendengaran gak iso kalau sudah rusak pendengarannya berarti tidak bisa mendengarkan yang baik wajah kalau rusak lagu itu bisa dioperasi walaupun tidak sesempurna yang diberikan oleh Allah. Penyanyan pernah dengar dulu tahun berapa itu? Tahun sekitar tahun 2010 masalah. Atau itu ada salah seorang yang disiram air keras oleh suaminya pernah gak dengar? Ya. siapa itu namanya bu? Ba. apa? Lisa Lisa nah Lisa itu mbak bu itu dioperasi 17 kali untuk bangun nih lho. bangun wajah nggak bisa sempurna Lalu seperti apa ya, kira-kira? Nih, coba ya kita lihat. Ini Lisa, lho. dulu yang pernah dioperasi di Karamunjangan. Ini kan Pertama kali terjadi beberapa tahun lalu, yang kita semua ingat ada Ketimur Jazila atau Lisa menjadi korban kejahatan serupa di Jawa Timur jadi Jawa Timur Orang pertama di Indonesia menjadi operasi ganti dua contoh face-off ini di operasi lho penyiraman air keras untuk Lisa. ini ya orangnya, ini Lisa. wajah aslinya sebelum disiram oleh suaminya ini wajah aslinya Umur terjadi pada tahun 2004 lalu. Ini sekarang setelah dioperasi 17 kali operasi. Wajahnya beda dengan tadi. Tidak bisa sempurna, walaupun bisa dioperasi. Mengetahui kasus ini, rumah sakit dua bersatu Surabaya tergugah untuk membantu penyembuhan Lisa. Mereka menawarkan Lisa operasi gantuan. Ini jadinya para bapak dan ibu, itu wajahnya, kena dirubah-rubah Kalau telinga dioperasi bisa, tapi jiwanya telinga itu tidak bisa dioperasi. Kalau itu ditarik oleh Allah, jiwa telinganya itu ditarik dia hanya dapat mendengar Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan orang bodoh pinter orangnya tapi kenapa di waktu itu disebut oleh Allah bodoh Abu Jahal disebut Rasulullah Abu Jahal bapaknya bodoh Dia kan, dikatakan bodoh karena mereka diberi nikmat oleh Allah tapi yang disembah selain Allah itu bodoh namanya makanya di ayat lain disebutkan sebutkan innal insana sesungguhnya manusia itu doluman jahula manusia itu doluman itu dolem tempat di dolim bodoh dolim itu diberi apa kenikmatan dia tidak bisa me merawat kenikmatan itu bersyukur kepada allah tidak bisa jauhlah bodoh diberi kenikmatan oleh allah tetapi yang disembah selain allah itulah manusia karena itu Rasulullah suruh bertanya kepadanya, coba ya Rasulullah tanyakan kepadanya perhatikan bagaimana kami akan ini di ayat 46 siapakah Tuhan atau Allah, siapakah Tuhan selain Allah Yang kuasa untuk mengembalikan kepadamu Siapa? Enggak ada Untuk sekarang perhatikan Bagaimana berkali-kali mereka memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami Tapi sumahum yastifun Kemudian mereka tetap berpaling juga jadi, sudah dibalak-balik oleh Allah sih jenenge nikmat itu. Sampai ditanyakan, suruh nanyakan pendengaran. Tidak cukup materi yang diberikan oleh Allah. Disuruh menanyakan penglihatan. Ini pula dicabut oleh Allah. Terus bagaimana kamu? Tetap mereka itu yastifun. Mereka tetap juga berpaling bapak dan ibu darah sekalian menurut tafsirnya ibnu kasir itu menyebutkan begini kul aro'aytum in akhudallahu sam'atum samakum abu terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kalian itu maksudnya dia mencabutnya dari kalian Sebagaimana dia telah Memberikannya kepada kalian Kita diberi oleh Allah penglihatan ini, Terasa ndak? Tahu-tahu bisa melihat Tahu-tahu bisa merasakan Hasil penglihatan itu Itu nanti kalau dicabut oleh Allah Juga nggak terasa seperti itu Kalau itu dicabut Bapak Ya sudah, menjadi orang yang sangat kelihatan bodohnya. Makanya di lain ayat itu, di surat 67, ayat 23, di surat mulk, Allah menyatakan ini, Kul aku ladhi awsa'akum ala kumusam awal abusoro wal afidah Walafidatul koli ilmam tasgurul surat 67 ayat 23 teman terjemahkan katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran oh. penglihatan dan hati nah dan suruh sampaikan kepada umatmu Eh, disuruh menyampaikan Allah yang menciptakan kamu sampaikan ya Rasul Allah yang menjadikan kamu itu dapat mendengar sampaikan Allah yang menjadikan kamu dapat melihat dan hatimu berfungsi sampaikan ya Rasul kadang kita ini Bapak yang tidak tidak paham dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini, sehingga tidak bisa mensyukuri dianggap bahwa ya namanya hidup itu seperti ini namanya hidup seperti ini, anggapannya seperti ini setiap orang hidup ya mesti mendengar, setiap orang hidup dapat melihat setiap orang hidup ya punya hati nah, mereka itu yang tidak beriman kepada Allah pandangannya seperti itu sehingga tidak bisa bagaimana cara mensyukurinya diberi hidup diberi pendengaran, diberi penglihatan diberi hati tetapi amat sedikit kamu bersyukur ya. sedikit sekali yang bersyukur ada yang bersyukur tapi sedikit sekali diantara yang diciptakan banyak itu artinya dapat diinterpretasikan bahwa ungkapan ini mengandung makna maknanya larangan menggunakan pendengaran dan penglihatan menurut apa yang diberitakan oleh syariat larangan kenapa? diberi penglihatan, dia tidak bisa bersyukur, diberi pendengaran dia tidak bisa bersyukur diberi hati, dia tidak bisa bersyukur dilarang dilarang makanya di di ayat ini lanjutannya kan lanjutannya ayat ini kan begini nih, wahotama ala kulubihim ala serta menutup hati kalian jadi kalau sudah ditutup ya sudah tidak bisa apa-apa artinya berarti orang itu tidak bisa me memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah namanya pendengaran, penglihatan dan hati itu di ayat lain sebutkan amma yam sam'a wal abu atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan Nah, Bapak dan Ibu dari sekalian, maka di ayat ini kalimat Allah menutup hati kalian. Jadi dicabut pendengaran, lihat dicabut penglihatannya, Allah terus menutup hati kalian. Sopo sing balik no maneh sopo, nggak ada selain Allah nggak ada. Karena itu di surat 8 ayat 24 itu Allah menyatakan gini wa lamu mar'i wa Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalang-halangi antara manusia dan hatinya. Nah, di sini Allah menghalangi manusia dan hatinya. Itu dihalangi apa maksud ayat ini? Kalau kita lihat di tafsir Jalalain, Ayat ini kan diawali dengan Ya ayyulatina amanu Di sini disebutkan Dan ketahuilah Nah ini di tengah ayat hampir akhir Waklamu dan ketahuilah Annallaha mar'iwakolbihi itu artinya, sesungguhnya Allah menghalang-halangi antara manusia dan hatinya. Itu maksudnya, kita. maka tidak ada, ia tidak dapat beriman, atau mereka itu tidak dapat kafir, melainkan berdasarkan kehendak Allah beriman atau kafir itu berdasarkan kehendak Allah makanya disebut di sini yahulu bainal Mari wa Allah menghalang-halangi antara manusia dengan hatinya nah, dihalang halangi antara manusia dengan hatinya itu hatinya nih hatinya itu nggak bisa baik atau bisa baik itu atas kehendak Allah Bukan mereka sendiri, semuanya atas kehendak Allah, karena mereka berusaha kepada suatu kehendak itu. Contoh ya, misalkan orang kepingin jadi orang kafir, dia mencari jalan kepada kekafiran, maka Allah mengendaki orang itu jadi kafir. kalau ada orang berusaha untuk menjadi orang yang beriman berusaha menjadi orang beriman maka Allah akan menghendaki orang itu jadi orang beriman karena apa? karena usahanya oleh karena itu Allah menyatakan inna alloha la yuwairumah biqawmin hatayuwairumah bi'alqusihid Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum itu. Sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Allah berkehendak kehendak Allah itu, Bapak-Ibu sekalian, karena kita berusaha menuju ke sana. Kalau kita itu berusaha kepingin pintar, maka Allah akan berkehendak memberikan kepada orang itu jadi pintar. Tapi kalau ndak ada usaha kesana, ndak digendaki oleh Allah. Kalau ada ayatnya dan yang firu limaysa, wa yu al di limaysa, atas gitu ayatnya yang firu limaysa, wa yu al di limaysa, Allah mengampuni orang yang digendaki dan Allah mengadap bagi orang yang digendaki itu bukan berartinya dan tidak seperti kita baru, bukan aku kamu tak semengi tak nikmat, oh kamu kata semengi tak adab, bukan itu. Allah mau mengampuni itu bagi orang yang mau minta ampun baru digendaki oleh Allah diampuni. Allah berkehendak mengadab orang itu karena orang itu lari kepada suatu perbuatan yang menjadikan azab maka Allah menghendaki orang itu di azab jadi bukan itu. bukan karena Allah terus milih, aku setengah, kak seneng, boton-boton bukan like and dislike, button tapi Usaha manusia itulah yang menentukan bahwa Allah akan menjadi penentu. Kalau usahanya positif, Allah akan menjadikan penentu, ditentukan oleh Allah positif. Kalau usahanya negatif, maka dia akan mendapatkan ketentuan Allah negatif. lalu di ayat itu sebutkan man ilahun wairullahi ya'tikumbi. nih siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepada kalian kalau itu diambil artinya apakah ada seorang selain Allah yang dapat mengembalikan pendengaran, penglihatan kalau dicabut hatinya kalau dicabut apa ada orang jika Allah mencabutnya dari kalian Apa ada orang yang bisa mengembalikan? Tidak ada yang bisa Semuanya kembali kepada Allah Jelas tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Membawa orang-orang supaya beriman kepada Allah itu beratnya semacam itu karena iman itu hubungannya kali hati kali kepercayaan kalau saya cerita tentang kiamat misalkan saya cerita tentang kiamat bagi orang yang tidak tidak paham tidak mau mengerti tentang kiamat tidak akan beriman, baru. Tidak akan beriman. kalau tidak diketuk cara berpikirnya soalnya apa? Kalau saya menceritakan kiamat Saya tidak bisa Mencontohkan kiamat Misalkan kiamat itu Dasar kehancurannya Saya contohkan tidak bisa Tapi kalau saya bercerita tentang Cara membuat undi-undi misalkan Saya bisa Bahannya tuh kok gini Kemudian caranya buat seperti ini Supaya wijennya itu Kumpul di undi-undi itu Caranya begini Dapat dipraktekkan, bapak. tapi kalau tentang kiamat sulit untuk dipraktekkan. Ya, you kenapa? Know, Bagaimana saya, caranya saya mempraktekkan? Tidak bisa, suruhkan neraka. nggak bisa saya praktekkan. mana caranya? Siksa kubur, nikmat kubur itu semuanya diceritakan bapak. dan itu urusan hati. Orang itu percaya atau tidak, betul. Kalau saya menceritakan besok akan ada malaikat maut dan nakir. Misalkan orangnya nuntut, "Mana sih, coba tunjukkan, mana gambarnya malaikat maut nangkir, Mana sih orangnya?" Ya sulit saya. Kalau saya menerangkan seperti itu. Kok mendatangkan malaikat maut nangkir, Ya kalau saya berhadapan dengan malaikat Muka nakir, ya sudah selesai di sini, Pak sudah tidak ada kaisanya, toh kan saya itu pekerjaannya hati, betul. makanya yang diraih betul pertama kali itu hati. Rasulullah sampai mengajarkan kepada kita, ya nah. Kalau sholat itu disuruh berdoa kepada allah. ya libal gulub sabit kolbi Alat wahai yang membolak-balikkan hati, sabit tetapkan hati saya ini, ya Allah. aladinikah di jalan agamamu, sehingga hati saya ini terus berjalan di, di syariat agamamu. Tetapkanlah, ya Allah, sabit, kuatkanlah, disuruh berdoa semacam itu, karena hati ini baru hati yang. Besarnya tidak Tidak lebih dari ini Itu Antara waktu antar waktu 1 jam 2 jam Itu sudah berbeda loh. Orang Jawa itu mengatakan Esok deli Sore Tempe Hati itu tidak mudah percaya Nah, kepercayaan itu sumbernya kan dari hati. Tapi hati itu tidak mudah percaya. Contoh ya. Saya contohkan begini. Ada orang naik sepeda motor. wah sepeda motor. Dengar suara. The world. Artinya, ban yang ditumpai tadi, yang dinaiki tadi, meletus. Kalau banyak meletus, bagaimana? Rasanya naik di kendaraan ini. Ada, ada, oh ya, ada resikonya, ada gay, apa, perubahan. Dah. Kan perubahan ya, oleng, bedanya oleng, itu jelas-jelas apa? Bannya sudah meletus setelah turun dijaga, bedanya dijaga. Untuk memantapkan hati, Pak Bu. Tangannya diarahkan ke ban, penak ban Beseru, beseru tadi loh Sudah mendengar itu bledos Ya, sudah mendengar bledos Rasanya enggak enak Loh kok masih di Pegang, berarti apa? Gak percaya kan? Dia tidak percaya itu Untuk membuktikan percaya Dipegang dulu Oh bledosnya, ngerti Padahal tadi sudah dengar. Itu meletus sudah sudah dengar. Contoh lagi ya, tangan kita Menjauh. Kalau misalkan di pagar-pagar gitu di situ banyak ayam. Naik turun ayam itu kadang-kadang sampai maaf buang buang kotoran itu di pagar itu. Kita enak-enak uyon-gune mek kancane megang pagar gini, kena sesuatu di tangan ini bu. Kena sesuatu di pagar itu, kalau di situ banyak ayam, berarti yang kena ini apa kotoran ayam? Kotoran ayam. Mestinya apa yang dilakukan? Di, cuci. Pergi ke tempat air untuk dicuci, tapi tidak laku. Untuk membuktikan dan meyakinkan hati, dibawa ke hidung dulu. Nah. Oke, okay. terus kena telai ayam, digawa ke sini. Oh, telai, Baru muni telai itu setelah dibawa ke hidung. Jadi setelah dibagi itu, itu baru percaya. Makanya dalam hidup ini untuk menanam, menanam keyakinan bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memberi hidup, Allah yang maha memberi segala sesuatu keperluan kita ini perlu ke apa kepercayaan hati ini dibangun, dibangun terlebih dahulu. Okay. contoh ya, contoh ini. contoh lagi. Kenapa orang itu menyembah selain Allah? Baru dia itu mantap Coba ya, misalkan saya Saya contohkan ini Kebanyakan di sekitar kita bang. Di daerah saya sana Tidak tahu di sini Saya cerita di daerah saya Biasanya kalau mau Mantu Itu buat apa Alat untuk menutupi Agar supaya tidak kena panas Tidak kena dingin, tidak kena hujan apa namanya? Terob. Ah, Buat terop. Maaf, di daerah saya Terop itu Pak Bu, Kalau sudah Dibangun, artinya sudah Dipasang Belum mantap Pak. Masih ada Kata orang yang tua tadi Nah, jangan pulang dulu ada yang belum dipasang apa bang? nah itu, ada yang belum dipasang Harapan sudah disiapkan pisang batangnya pisang, ada buahnya pisang buah itu tu, tua enggak? muda enggak? jadi setengah tua ya, ya setengah tua, setengah muda artinya dimakan enggak bisa dipotong diletakkan di sebelah kanan dan di angkat, diletakkan di sebelah kiri misal baru dirinya mantep ah ya wes wes kok pasang wes aku semantep di sana karena mulai gak kopo misalkan yang kerja pagi itu kamu kamu pulang tidak apa apa kan sudah mantap sudah dipasang nah, itu ngomong kurun dipasang gak mantep rasanya ada pemuda datang Mbak, kalau begitu Panjenengan menyembah pisang itu tidak percaya kepada Allah Loh, yang menyembah pisang itu siapa? Oh, saya itu loh sholat bersama kamu, jamaah maghrib yo bersama kamu, isya bersama kamu, Trawe, yo bareng kamu nah, Kok saya menyembah pisang yo enggak, enggak. nah untuk apa Mbah kalau begitu? pisang itu enggak untuk apa-apa saya tidak menyebab pisang hanya jad kami jadikan syarat syarat kaya gini apa mbak? yo cek selamat pertanyaan saya pak cek selamat ya pak, Selamet, ya, pak. Selamet, mati? cek urin? nah kok pisang? kok pisang? Nah, ini namanya kepercayaan yang leceng dan itu perintah hati Pak Bu. itu perintah hati dan di mana mana terjadi semacam itu di daerah saya sana enggak tahu di sini ah. oh, oh, oh, oh, oh. nah Bapak Ibu sekalian karena itu di Quran surat 39 Allah berfirman begini surat Azumat di ayat 3 Allah menyatakan Alalillahi sama yang terjemahkan ingatlah, okay. hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari sirik bon. hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. agama yang punya Allah yang bersih dari sirik itu agama apa? agama Islam, artinya begini Pak Bu siapa yang masuk Islam, siapa yang beragama Islam artinya orang itu tidak berbuat syirik orang itu tidak berbuat syirik karena sudah masuk islam, sudah beragama islam sekarang pertanyaan saya, adakah orang islam berbuat sirik? banyak okay. orang islam berbuat sirik, karena itu kalau mereka ditanya, Allah menyatakan gini Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata nah, Yang mengambil pelindung selain Allah Pelindung itu kan hanya Allah Allahusohmat Allah tempat berlindung Allah tempat bergantung Nih, Pelindung itu hanya Allah Tapi ada orang mencari pelindung selain Allah Ada apa -apa? kalau mencari pelindung selain Allah berarti yang dijadikan pelindung benda bisa benda mati bisa benda hidup ya yang dijadikan pelindung oh, Allah menyatakan orang yang mencari pelindung selain Allah orang itu berkata begini kami tidak menyembah mereka oh. melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya saya tidak menyembah mereka tidak, apa aku menyembah mereka tidak, cuma itu saya pakai syarat supaya saya dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya jadi Bapak Ibu sekalian, mereka yang menyembah selain Allah itu mempunyai kepercayaan semacam itu karena enggak dididik dalam hatinya bahwa Allah itu sudah ada tata caranya dan minta kepada Allah itu Allah lo menyatakan gini wa ida sa'alaka ibadi di surat 2 ayat 186 wa ida sa'alaka ibadi anni fa'irni kori surat 2 ayat 186 ini wa ida sa'alaka ani ini korib karena saya korib uji budak wa tada'i ida da'ani Allah menyatakan ini. karena itu syaratnya buli waliy minubi Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya Rasul, kalau ada orang bertanya tentang aku nang kamu, jawaban. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Ngadan karena dekat, Rasai Allah Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. No, karena saya dekat, permohonannya saya kabulkan. Kalau mau memohon, kalau tidak memohon ya nggak saya kabulkan. Napa nyangsi kabulkan? Enggak jauh. Saya kabulkan permohonannya kalau mereka mohon kepadaku dekatnya itu seperti apa Bapak misalnya, Nih. Ada ayat di surat 50. Nih, surat 50, surat Qaf. Di ayat 16 itu Allah menyatakan ini Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nanhu akrabu ilaihi min warid dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya no, yang menciptakan manusia itu Allah karena Allah yang menciptakan yang dibisikkan dalam hati itu didengar oleh Allah didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah karena yang menciptakan Allah yang dibisikkan di dalam hati hatiku lagi bicara membisik, dengar gak? Kan? kita, kita saja loh kita yang punya hati itu loh, ketika hati berbisik, didengar gak oleh telinga kita? enggak enggak didengar, tapi Allah malah dengar, Allah menyatakan yang dibisikkan oleh hatinya semua saya ketahui lalu Allah menyatakan begini dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya lho. urat lehernya disitu ya di urat leher, Allah masih lebih dekat daripada urat leher, berarti sangat dekat pak bu, supaya saya beri kalau kita rumah kita itu bersebelahan dengan temboknya. Bang BRI, misalnya. Di sini rumah kita, sebelahnya Bang BRI. Temboknya itu kalau di dilobangi kira-kira 30 cm, itu sudah bisa bisa masuk ke ruangan BRI itu. Pak. Kalau di situ ada berangkas itu sudah ada sudah nembus berangkasnya. Pertanyaan saya, kalau kita punya rumah di sebelahnya Bank BRI, pertanyaannya Apakah setiap hari kita diberi uang oleh BRI? Bapak? Diberi enggak? Kok enggak diberi uang itu? Banyak uang di situ? Kenapa kita tidak diberi? Bapak Ibu sekalian Penyian jawabannya jangan Kenapa kita tidak diberi oleh BRI itu, uang Setiap hari, oh, apa jawabnya? Karena kita tidak minta. Oh, saya si jajal sampan minta, tiga itu akhirnya. Tidak diberi, kenapa? Ah, enggak ada hubungan, enggak ada hubungan ternyata bapak-bapak sekalian orang Surabaya sana datang datang ke sini dari Surabaya datang ke sini masuk ke BRI setelah masuk keluar bawa uang satu kresek lho loh, padahal itu jauh orangnya jauh datang masuk ke dalam ruangan itu pulang membawa uang satu kresek kita Rumahnya mepet temboknya dengan Bank BRI Tidak pernah diberi sampai sekali. Kenapa? Bapak-bapak sekalian Allah itu dekat Allah sangat dekat dengan kita Kalau kita mendekat Kalau kita menjauh Allah jauh Betapapun Allah dekat dengan kita Kalau kita menjauh dari Allah Allah akan jauh dari kita jadi ada unsur hubungan, ada hublun min Allah, ada hubungan dengan Allah. Padahal, walaupun Allah itu dekat, tapi kalau kita itu tidak mendekat pada Allah, Allah jauh dengan kita. Padahal Allah itu lebih dekat daripada ayat ini tadi, daripada urat nadi. karena itu kalau kita minta asal minta kepada Allah akan diberi di ayat tadi di surat 2 ayat 186 tadi dengan ketentuan ketentuan ini fal yastaji buli wal ketentuannya maka enggaklah mereka itu memenuhi segala perintahku ah. Supaya memenuhi perintah ya Allah, kok kalau memenuhi perintah ya Allah, maka doanya dikabulkan. Apa perintah Allah, Pak? Bu, eh, salah satu diantaranya salah satu banyak ya, eh? salah satu diantaranya antaranya. Perintah ya Allah itu, kalau doa itu menurut Quran, surat. 7, surat Al-A'raf di ayat 205 itu ada kalimatnya teman. Tengah A'udhu Billahi Minashaytanirrojim Walqurrabbaka fi nafsi kata darru'awwa khifatahu wadunal jahri minal qawli wadunal jahri minal qawli bil wuduhi wal asol wala takum minal ghafilin surat 7 ayat 205 dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu nah. di sini ni ku dikiru kalau kamu dzikir menyebut nama Allah sebutlah nama Allah itu di dalam hatimu terus dengan merendahkan diri dan rasa takut Oke. merendahkan diri dan rasa takut terus dan dengan tidak mengeraskan suara nah, ini perintah Allah Kalau kamu doa kepadaku, pikir kepadaku Jangan mengeraskan suara Ada nggak orang yang berpikir pada Allah Mengeraskan suara? Ada enggak? Ya? Tapi Allah perintah Kalau kamu pikir kepadaku Jangan mengeraskan suaramu Kapan tidak boleh mengeraskan itu? Di waktu pagi dan petang. Pagi sampai sore, petang sampai pagi. Artinya di tengah-tengah itu kalau kita berdoa kepada Allah jangan mengeraskan suara. Ini salah satu perintah. Padahal di ayat tadi syaratnya ini di surat Al-Baqarah tadi loh. Ayat 186 syaratnya tak terima doamu karena saya dekat kepada kepadaMu tak terima do'amu. syaratnya hendaklah kamu mematuhi segala perintahku yang kedua dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku beriman ngetes beriman baru kembali lagi beriman itu penggawainya atau kerjanya hati hati jadi kalau orang itu beriman pada Allah artinya yakin saya berdoa ini diterima oleh Allah diperhatikan oleh Allah yakin hanya saya berdoanya kepada Allah saja jadi unsur keimanan ini penting bapak-bapak jadi kerja kembali lagi kepada pekerjaan hati tadi. supaya hati itu tidak begini-begini oke okay minta kepada Allah agar sakit konfi agar ditetapkan, dikuatkan hatinya ala dinikah terhadap agama Allah itu doa yang disodorkan oleh Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semuanya kembali ke sini bapak bapak sekalian maka di akhir ayat itu di surat 6 tadi, ayat 46 Allah menyatakan ayati summa hum Nih, Perhatikanlah Bagaimana kami berkali-kali Memperlihatkan tanda-tanda Kebesaran kami Nus nusariful ayah. Bagaimana Artinya begini Kami terangkan Kami jelaskan dan tanda-tanda tersebut yang semuanya menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil dan sesat. Mesti ditunjukkan oleh Allah beberapa ayat. Namun Bapak sekalian di akhir ayat itu disebutkan sumahum yastifu. Kemudian mereka tetap berpaling juga. Mesti ditunjukkan seperti itu, masih berpaling juga. Artinya, sekalipun dengan adanya keterangan yang jelas, mereka tetap berpaling dari kebenaran. Mereka tetap menghalang-halangi manusia untuk mengikutinya yang benar. Masih ada orang seperti itu. Al-Aufi itu menjelaskan dalam ayatnya begini, dalam satu pendapatnya. Ya, yes. Difun itu diterjemahkan begini Yasdifun itu diterjemahkan menyimpang Jadi mereka itu tetap menyimpang Asadi dalam tafsirnya menyatakan Yasdifun itu diartikan menghambat atau menghalang-halangi Jadi walaupun dijelaskan ayat-ayatnya Allah yang sudah banyak itu mereka tetap menghalang-halangi orang-orang yang mau berbuat baik. Oke. Bapak dan Ibu dan sekalian, pas waktunya di akhir ayat ini, mudah-mudahan satu keterangan ayat ini dibarui daya Allah Subhanahu Wataala. Dan kita mohon kepada Allah apa yang kita lakukan, termasuk puasa di bulan Ramadhan ini diterima oleh Allah dan kita menjadi orang yang khusnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah wa Asyhadu alla illa anta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.